Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam anak anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak hari ini Berjumpa lagi bersama Ustadz Dina Dalam pembelajaran Al-Quran Nah anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak masih ingat tidak lagu yang Ustadzah Dina nyanyikan pada waktu Zoom pembelajaran kemarin? Nah, bagaimana kalau kita ulang kembali ya, supaya anak-anak lebih ingat? Kita nyanyikan bersama ya, Wahid Isnani Salasa Ithar itu jelas, i'kfa itu samar, i'klab itu membali, ikhom itu masuk, ciri-ciri i'kfa nun wal mim, siap-siap dengung panjang tambah satu ketuk. Nah, seperti itu anak-anak, bisa dinyanyikan bersama ayah atau bunda di rumah ya. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah ikhfa coba perhatikan ke layar ya Ustadzah akan menjelaskan password yang ada di layar nun atau huruf lain jika tidak bersukun tidak bertemu tasjid dibaca ikhfa membacanya siap-siap dengung panjangnya tambah satu ketuk sekali lagi perhatikan panah yang ditunjuk ustadzah ya nun atau huruf lain Jika tidak bersukun Tidak bertemu tasjid Dibaca ikhfa Nah, coba perhatikan contoh ini Di sini ada nun yang tidak bersukun Dan tidak bertasjid Nah, membacanya siap-siap Dengung, panjangnya ditambah satu ketuk Coba perhatikan cara membacanya. Fatang fukufiha Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ustazah Dina akan mencontohkan dengan membunyikan baris nomor satu dan 2. Untuk baris selanjutnya, anak-anak bisa praktekkan sendiri ya di rumah bersama ayah atau bunda. Tapi sebelumnya, Ustadzah Dina ingatkan dulu ya sekali lagi. Ikhfa artinya adalah samar. Nun atau huruf lain, jika tidak bersukun, tidak bertemu tajdid, dibaca ikhfa. Membacanya siap-siap mendengung, panjang ditambah satu ketuk jadi, coba anak-anak perhatikan di lingkaran ini ini adalah nun yang tidak bersukun dan juga tidak bertemu tasjid maka membacanya siap-siap, mendengung panjangnya ditambah satu ketuk perhatikan cara membacanya ya fatangfukhu <-tuh> fiataku nu ta'ira sampingnya la ta'fudunailla bisultan nomor 2 a'ang dar tahu'm amlam sampingnya fa mang mawazinu nah seperti itu ya Nah, anak-anak, Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan dipraktekkan bersama ayah atau bunda di rumah ya. Sebelum Ustadzah Dina akhiri, Ustadzah Dina mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to reset holy Quran, don't forget to study at home, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.